Halo Sobat Spensa TV, kembali lagi di Mantap, materi pelajaran tadi pagi hanya di Spensa TV. Pada video mantap kali ini kita akan mempelajari pelajaran prakarya dengan tema budidaya hewan ternak kesayangan. Nah sebelumnya di rumah kalian ada nggak nih hewan ternak kesayangan? Kira-kira apa aja ya hewan ternak kesayangan itu? Nah tanpa basa-basi lagi, mari kita cari tahu bersama. Ternak kesayangan merupakan jenis ternak atau hewan yang memiliki keunikan atau kekhasan. Jadi Ternak kesayangan itu adalah hewan ternak yang dibudidayakan karena unik Tapi jangan sampai beternak hewan yang hampir punah ya Karena itu tidak diperbolehkan Nah, kan kalian sudah tahu nih apa itu hewan ternak kesayangan Kira-kira apa aja ya jenisnya Nah, mari kita cari tahu lagi Yang pertama adalah kelinci hias Kelinci merupakan ternak kecil multiguna Karena dapat dibudidayakan sebagai ternak menghasil daging kulit, dan untuk kepentingan berbagai pekerjaan di laboratorium Yang kedua adalah hamster Hamster merupakan hewan kecil yang masuk dalam Ordo Rodentia atau termasuk ke dalam hewan pengerat Yang ketiga adalah burung merpati Keberadaan merpati tersebar luas di seluruh negara di dunia jenisnya bermacam-macam dan memiliki ciri atau sifat sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi alam tempat hidupnya yang keempat adalah burung kicauan. Beberapa jenis burung kicauan yang banyak dipelihara masyarakat Indonesia antara lain murai, lovebird, kenari, cucak hijau, kacer, poksai, anis, dan jalak. Nah, barusan adalah pengertian dari hewan ternak kesayangan dan berbagai macam jenisnya. Kira-kira di rumah kalian ada nggak sih jenis hewan ternak kesayangan yang tadi bapak sebutkan? Kalau ada tulis ya di kolom komentar. Sekian video mantap kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Spensa TV, mantap!